Ini tidak jelas Gracias. lo <laughs> Kalau iso banget malah hangat ya, <susuk> di jamel mm. dan semua keputusan. cedek masjid weswaja maghrib terdeteksi suara dan dan murotal tanpa sah. yang disiarkan di masjid biasa nih maka kurang ha cipta tapi nah kondisi perkasa dari